Kucing Russian Blue merupakan salah satu jenis kucing yang populer dan memiliki bulu berwarna abu-abu dengan mata hijau yang cerah. Kucing ini biasanya dikenal dengan kepintarannya dalam berburu dan kebiasaannya yang cenderung tenang. Bagi pemilik kucing Russian Blue, perawatan yang tepat dan teratur sangatlah penting untuk memastikan kucing tetap sehat dan bahagia. Berikut adalah beberapa tips perawatan kucing Russian Blue yang dapat Anda lakukan: rutin membersihkan bulu dan kuku. Kucing Russian Blue memiliki bulu yang lebat dan indah, namun membutuhkan perawatan khusus untuk menjaga kebersihan bulunya. Anda harus menyisir bulunya setiap beberapa hari untuk menghilangkan rambut yang rontok dan mencegah pembentukan knot atau kusut pada bulu. Selain itu, pastikan untuk memotong kuku kucing secara teratur untuk mencegahnya terlalu tajam dan merusak perabotan di rumah. Memberikan makanan yang seimbang dan berkualitas, pemberian makanan yang seimbang dan berkualitas sangat penting bagi kucing Russian Blue. Pastikan untuk memberikan makanan yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh kucing, seperti protein, lemak, vitamin, dan mineral. Pilihlah makanan kucing yang berkualitas dan sesuai dengan usia dan kebutuhan kucing Anda. Selain itu, pastikan juga untuk memberikan air bersih dan segar setiap saat. Menjaga kesehatan gigi dan mulut, kucing Russian Blue cenderung rentan terhadap masalah gigi dan mulut seperti plak dan gigi berlubang. Untuk menghindari masalah tersebut, pastikan untuk membersihkan gigi kucing secara teratur menggunakan pasta gigi khusus kucing dan sikat gigi kucing yang lembut. Selain itu, periksa kesehatan mulut kucing Anda secara teratur dan beri perawatan gigi dan mulut secara teratur oleh dokter hewan. Berikan stimulasi dan perhatian yang cukup, kucing rasian Blue cenderung menjadi kucing yang sangat terikat dengan pemiliknya. Berikan perhatian dan stimulasi yang cukup dengan bermain dan bercengkerama bersama kucing Anda setiap hari. Berikan mainan yang cocok untuk kucing, seperti bola atau mainan yang dapat dikejar, untuk memberikan kesenangan dan menghindari kucing merusak perabotan di rumah periksa kesehatan secara teratur, periksa kesehatan kucing Russian Blue secara teratur ke dokter hewan, terutama jika kucing Anda menunjukkan tanda-tanda penyakit atau gangguan kesehatan. Dengan melakukan pemeriksaan rutin, dokter hewan dapat memberikan perawatan dan pengobatan yang tepat pada kucing Anda. Dengan melakukan perawatan yang tepat dan teratur, kucing Russian Blue dapat tetap sehat dan bahagia dalam hidupnya. Selain itu, Pastikan untuk memberikan cinta dan perhatian yang cukup pada kucing Anda untuk menjadikannya kucing yang bahagia dan terikat dengan Anda. Menjaga kebersihan kandang atau tempat tidur, kucing rasian Blue cenderung bersih dan menjaga kebersihan tempat mereka tidur. Pastikan untuk membersihkan kandang atau tempat tidur kucing secara teratur dan mengganti bantal atau alas tempat tidur kucing jika sudah kotor atau rusak. Selain itu, pastikan juga untuk mencuci tempat makan dan minum kucing secara teratur. Memperhatikan tanda-tanda kesehatan yang tidak normal. Kucing Russian Blue biasanya memiliki tubuh yang sehat dan kuat, namun tetap perlu memperhatikan tanda-tanda kesehatan yang tidak normal seperti kelelahan, muntah, diare dan munculnya kutu atau serangga lain pada bulu kucing jika anda melihat tanda-tanda tersebut segeralah bawa kucing ke dokter hewan untuk mendapatkan penanganan yang tepat menjaga lingkungan yang aman dan nyaman kucing rasian Blue cenderung senang bermain dan menjelajahi lingkungan sekitar pastikan untuk menjaga lingkungan tempat kucing anda berada agar aman dan nyaman seperti menutup jendela atau pintu yang dapat membahayakan kucing selain itu berikan tempat berlindung yang cukup dan nyaman untuk kucing Anda memberikan perawatan ekstra untuk kucing yang sudah tua kucing rasian Blue cenderung hidup lama dan dapat mencapai usia hingga 20 tahun jika kucing anda sudah tua pastikan untuk memberikan perawatan ekstra seperti makanan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan kucing serta memperhatikan kesehatan gigi dan mulut kucing secara teratur selain itu Berikan tempat tidur yang nyaman dan mudah diakses serta memberikan perhatian yang lebih pada kucing Anda yang sudah tua. Dengan melakukan perawatan yang tepat dan memperhatikan tanda-tanda kesehatan yang tidak normal pada kucing Russian Blue, Anda dapat membantu menjaga kesehatan dan kebahagiaan kucing Anda. Selain itu, pastikan untuk memberikan perhatian dan cinta yang cukup pada kucing Anda untuk membuatnya tetap bahagia dan sehat sepanjang hidupnya.